Kita tuh merasakan eh, susahnya dapat industri yang apresiat sama kita tuh kan hmm. begitu ya. Hari ini kan mereka kan enggak tahu industri-industri yang yang apa bersentuhan sama kita hari ini taunya itu tuh tidak bermodal gitu. Taunya ya udah gitu. Udah hmm. dari internet lihat apa pintarnya siapa selama ini. Proses Insya belajarnya tahu. padahal ngari ya. Kalau yang Jackie pengen tahu nih, Bang. Uh, ilustrasi. Industri apa sih yang lagi dijalanin di bidang ilustrator sebagai ilustrator gitu? Apa ya industrinya sebenarnya ada beberapa sih. Sekarang ada yang lagi dijalanin. Yang lagi dijalanin sebenarnya mungkin yang lagi bisa dibilang fokus sih salah satunya musik ya musik, terus Brand juga ya, oke. Okay. Brand masuk, masuk kok. Bisa dibilang beriringan lah sama, sama musik. Sisanya paling kayak uh, kita dibutuhkan dalam beberapa aspek lengkap uh, korporasi lah gitu ya. Untuk untuk kita bisa melengkapi program brandingnya mereka atau program-program kayak uh, apa uh, pembangunan mereka kayak gitu-gitu sih. Berarti uh, semuanya bergerak di branding yang, tapi yang jadi pengen uh, dalam ini. Kalau di band itu kayak bikin apanya sih? Musik, Peran ilustrator ya. itu bikin ini nih ya, kue, <laughs> gula secukupnya, hapal iya. secukupnya, sakura, <laughs> <laughs> kan kesel, bikin apa? Bikin, ya banyak sih sebenarnya. Kalau untuk tahun-tahun awal mungkin bisa dibilang ya ilustrasi yang yang sifatnya representasi lagu lah ya awal-awal mah gitu tapi kesini-kesininya sebenarnya karena makin banyak juga variabel mediumnya gitu jadi kayaknya semakin holistik aja gitu karyanya bisa jadi berintegrasi lah kayak mungkin ya kalau kalau dulu album gitu kalau enggak kayak single cover ya sekarang mungkin lebih ke nge integrasinya kayak oh dari sini tuh turunannya kemana gitu, terus kayak medium promosinya seperti apa, terus kayak brand posisinya dipikirin juga tuh kayak image uh, image uh, simbien itu kayak akan seperti apa sih gitu. Karena aku sih orang yang apa ya nggak nggak nggak lalu puas dengan gambar. Ya. Karena selalu kalau misalnya ada yang nanya gambar atau misalnya ada yang bilang gambar aku bagus, gambar saya mah maksudnya yang jago gambar tuh banyak. Tapi kan eh, apa gimana kita yang sebenarnya mau mensegmentasi dan apa menempatkan si gambar itu sebenarnya? Berarti di saat menggambar untuk sebuah apapun itu, Kang Andi akan menempatkan bahwa gambar saya itu bisa dipakai untuk di titik ini, ya, penggunaannya untuk ini. Pasti research dulu lah. Lalu benar-benar bonus branding bisa ya dibilang. gambar <laughs> bonus branding kan kalau nggak salahnya kayak gitu iya. cara branding lah bukan branding. bisa bisa dibilang begitu karena uh, sebenarnya udah udah include sih karena uh, kalau di, di cara kerja kreatif saya tuh sebenarnya kayak gini yang diutamakan tuh bukan idealisnya tapi saya tahu dulu lawannya siapa siapa gitu kayak oke okay, ini lawannya kayak gini nih lo bisa nggak pakai idealis lo gitu kayak misalnya tantangan tersendiri ketika kegagasan yang kamu punya atau idealis yang kamu punya bisa diterima oleh orang yang kamu tahu seperti apa gitu. Hmm. Nah makanya nggak nggak idealis dulu gitu baru kalau idealis dulu kan ya udah karyanya udah jadi aja gitu yeah. udah jadi dan itu kan bentuk representasi yang paling objektif lah ya karyanya sudah jadi gitu. Kalau ngomongin idealis dulu, gitu. kalau ide doang mah ya udah, ngobrol aja nggak terus ide gitu. Hmm. Nah kan ngomongin seniman mah idealisnya yang representatif itu lah, ketika karyanya sudah jadi terus dipakai sama si pihak yang ini ya udah jadi ya mau nggak, yang nggak mau ya udah gitu. Kalau saya kan cara kerjanya nggak gitu kan lebih baik cari tahu dulu lawannya siapa atau si apa kliennya siapa atau misalnya si orang yang ini siapa kita bisa nggak berkolaborasi atau bikin karya bareng nih. Oh kalau udah tahu uh, saya akan, akan akan akan memasukkan ini seperti apa gitu dan akan uh, mencoba buat diterima seperti apa si idealisme ini. gitu nggak mungkin kayak uh, apa tiba-tiba kita ngasih yang udah. Hmm. Jadi idealisme yang apa namanya? udah udah tinggal pakai gitu. nggak mungkin. Karena kan proses baik lagi. Iya. Tergantung lawan ya. Maksudnya ya benar sih itu. ya tergantung klien kita siapa kita hmm. akan menempatkan diri dan menempatkan idealis kita tergantung siapa yang membutuhkan itu. Iya. Kasihan itu. Kayak misalnya hmm. kita ngasih sesuatu yang udah. Maksudnya kayak nerima apa adanya Indari gitu. Kita, waduh. <laughs> ya maksudnya, tapi kan aduh. ada ya industrinya kayak gitu kayak ya kayak keseniman aja kita suka karyanya. Senimanya kalian udah jadi nih. Ya berarti itu udah kayak masuk ke galeri banget gitu. Ya kayak. Kita milih karya yang udah ada. Ya gitu kan. tinggal ini mau dipakai nih sama ini di karyanya. Tapi kan mau kapan gitu. Iya. Mau kapan. Soalnya kalau misalnya kita jaki pernah dengar juga kalau misalnya kita udah ngomong tentang gambar. Mau itu stok lama pun harus e, gambar itu harus agak dirubah rubah tergantung siapa yang makainya. Yeah. kalau untuk kebutuhan branding ya. Terus kan begini kan di kita tuh kan nggak semua orang paham industri atau cara kerja galeri ya kayak ya gimana sih misalnya orang harus harus pakai itu harus lewat galeri dulu. Kadang-kadang gitu. kan buat mereka juga rada PR gitu. Walaupun sebenarnya sistem yang baik itu yeah. seperti itu. Untuk bisa di dulu untuk hmm. bisa ngobrol banyak hal di situ, ya, tapi kan kita juga menyadari bahwa kadang-kadang si klien atau si pihak-pihak tertentu -pihak tuh dia tidak punya waktu. Gitu, <laughs> iya, kadang-kadang ada, ada dia udah udah ngasih spare waktu ke kita tuh, udah, udah kamu bebas berkarya, udah, udah, alhamdulillah. Bisa gitu dibanding sekarang, yang penting nyampe. Nah, pokoknya informasi yang saya pesenin itu udah nyampe semua, kan? Dia kan nganggap kita juga. <laughs> itu kalinya udah, udah... seniman gitu kan, kayak hmm. udah ngobrol sama senimanya udah gitu nah right. sekarang kalau misalnya harus muter-muter lagi, kadang-kadang ya sama gitu orang-orangnya juga maling. dan memang bener-bener klien pun udah ngerasa, di saat menemui kita pun udah ngerasa saya udah ketemu orang yang tepat, kita nah. bayar kepercayaan saya itu dengan karya yang tepat ya. juga ya gitu, maksudnya ruangnya sesimpel itulah ya walaupun saya juga pengen gitu ya gimana caranya industri kita tuh bisa terintegrasi gitu dengan dengan dengan baik dengan ruang-ruang yang yang cukup mumpuni lah dalam kutip ya buat mengedukasi pasar gitu kan kan kayak kalau di galeri mungkin bisa lebih-lebih apa namanya kita bisa lebih ngobrol banyak hal dengan, dengan si subjek atau si objek yang, yang lagi diangkat gitu karena memang momentumnya mungkin tepat tapi bukan berarti dengan tidak seperti itu juga nggak bisa ya hanya kita aja yang harus lebih fleksibel dengan ruang-ruang yang udah ada tepat, lebih fleksibel dengan ruang-ruang yang udah ada walaupun kata orang, kadang-kadang di, aku berkarya di, tapi tarah berkarya mungkin maksudnya oh. sama idealis ya yeah. idealis yang di ruang itu berarti ya. ya, kayak pameran hmm. bingung saya kayak menanggapinya, tapi aku mah akir-akiranya so, saya banyak panggar. pertimbangan banget di saat kita industri kreatif gitu Bukan pembelaan ya, karena saya juga bukan tipikal yang pernah pameran kayak gimana. Karena dia baru udah pameran lokal. Cuman banyak pertimbangan di saat kita udah ngebahas tentang pameran kayak gitu, kita pengen hadir dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menggambarkan kita. banget banyak ya, terlalu banyak pertimbangan dan kita juga harus mikirin budget pengeluarannya <laughs> yang lebih kayak gitu. Itu kan, ya? itu kan efisiensi. Kalau di industri kan efisiensi, kan? Hmm. efektivitas tuh jadi apa? Papakan lumayan penting lah ya. Iya. Kayak lu bikin karya boleh idealis tapi sesuaikan gitu kayak. Ya, apa? Akhirnya kan mikirnya gitu, gimana caranya idealis kamu bisa masuk gitu. Kalau jangan maksain kayak apa yang enggak ada. Di situ jadi ada lain gitu. Iya. itu kan jadi jadi enggak makes sense gitu buat. Ya kayak juga mungkin enggak rasanya sebenarnya kalau misalnya yang tadi pembelaan itu juga lebih ke apa ya? Oh, sorry. Uh, yang lebih ke ini mungkinnya kita juga nggak menolak tentang itu segi pengkaryaan, bener kesenian sampai bisa pameran, kita juga pengen banget ke sisi itu, cuman mungkin kita ngerasa masih belum waktunya nih pengen, Dan, ya maksudnya lagi dalam kalau saya sih lagi on the way mudah-mudahan sih, tadinya sebelum pandemi mah pengen deket-deket kemarin-kemarin gitu. cuman kemarin pas pada pandemi waduh, maksudnya kan e kita juga berangkat dari kesadaran ini ya, apa namanya ruang lah ya Ya gimana lagi gitu kita nggak nggak bisa maksain dengan situasi kayak gini terus juga industri kita tuh uh, apa ya dituntut buat fleksibel juga hari ini nggak nggak bisa memaksakan kayak dengan cara yang lama gitu iya kalau bisa udah bentuknya karya untuk pameran sih ya maksudnya kita juga nggak bisa main-main dalam waktu yang cepet banget ya di saat konsep ya bikin sesuatu itu pengennya perfect seperfect mungkin kadang-kadang mm -hmm. sebuah pikirannya kayak gitu tapi pernah sih sampai ada yang kayak gitu tapi ya kan kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu kenapa nggak dibalikin nanya emang mau ngemodalin berapa gitu. <laughs> kan enak gitu jadi kita nyatanya udah nggak yang penting kita nyatanya karya gitu si, enggak sih kayaknya nggak kepikiran kenapa tanyain gitu lagi gitu. Males, ya. <laughs> tapi capek sih kayak, kayak apa ya kita maksain sesuatu yang iya, yang merasa mereka... belum belum waktunya sih percuma juga um, ya jadinya debat kusil entar jatuhnya kayak kita memaksakan yang sebenarnya kita ngerasa belum sekarang deh ya jadi nggak enak aja keterima juga ya keterima ya, orang-orangnya juga itu. takutnya malah jadi kayak gitu uh, jadi kayaknya belum perlu gitu. hmm. kan jadi Ya, kita juga kan nggak dinilai solutif ya jadi hmm. kan. Oh. Tapi emang gitu sih, kan kita emang, emang harus organik mungkin ya seni itu. Yeah. Jangan jangan sesuatu yang jadi yang berat gitu buat apalagi buat masyarakat umumnya yang yang bukan di situ tiba-tiba kudu apa nirmana gitu kan. kalau bikin karya saya itu prosesnya dari nirmana. Nah, no, itu nirmana. <laughs> Enggak ulang, enggak lagu Gigi, kau selalu terbayang. Oh, ya, gitu bukan ya. ya? Bukan lagunya Gigi ya? Oke. Okay. Nah, Skip. kan kalau di industri, eh, kalau di galeri kan bahasanya mungkin bisa lebih spesifik kayak gitu ya. Lebih, apa? Akan mengkerucut ke situ. Enggak, enggak solutif juga gitu kan buat mereka gitu. Aduh, kayaknya. Ini kemana nih ala ulahnya? Gitu sih. bener benar berarti... Kang Adi, ya dari tadi berangkat bener-bener berkesenian, ya selalu juga sih jadi bisa <coughs> total pengen berkesenian di ilustrator itu bukan hanya sekadar mencari uang, coba menawarkan bahwa idealis kita yang dibayar, maksudnya itu sih. Ya, kalau dari uang dulu, Mas, tuh enggak akan jalan, Pak? Nah saya kayak gitu. <coughs> ya, jadi jujur, untuk berangkat dari sebagai fotografer dan videografer, emang yang Jaki pikirkan duluan bahwa, ya saya bukan lahir dari keluarga kaya maksudnya gitu e, kalau hanya sekedar hobi hebat banget gitu begini itu kan, ya. ya yang saya sadar mah maksudnya kayak gini uang bisa kita memang pengen dapat uang dari situ oke okay. hmm. tapi kan berapanya ini yang kadang-kadang kita tuh nggak realistis dan hmm. uh, apa yang perlu kita sadari pertama itu kalau kita ngonsepnya karya karya kita idealis pengen dibayar berarti itu tuh biayain lah gitu kasarnya. Hmm. ya artinya kan kita harus harus siap dengan konsep itu gitu kalau misalnya kita pengen dapat duit langsung apa e, balik modal apa segala macam kan ya pr juga gitu iya. sedangkan itu juga kita tahu ada macam, prosesnya kan. juga kan iya yang namanya berkarya kan apa ya ya kenapa sekarang kasarnya industri kreatif itu ada budgeting kan karena itu kan modal ya kita mau ngerjain yang orang kita kan diongkosin dulu, gitu. Iya. Gak apa-apa, gitu. ini emang rata-rata emang di industri kreatif kita harus kuat dulu di awalnya, maksudnya kita harus ngemodal dulu ini itunya lah, kayak Kang Adi mungkin di gambar harus ada uh, media gambarnya, entah kertas, entah yang sekarang itu ada media online-nya, kan? Ya kan, sama kayak eh, media kaya... online, media komputernya, digital. Kan. digital online. Ya sama kan, kayak bikin karya sendiri juga. Ya kita ngemodal, gitu. ya apa, kalau mau pameran, Ya, masa mau dibeliin sama orang. Gitu. Ntar banyak pesanan Pesanannya. Kalau gambarnya yang agak ke, ke politik politikan, <laughs> ngerender kan, nger nggak -nger, lucu nah, juga. Kalau gitu mah, ya apa? Seniman sebagai order, sebenarnya. Nah, ini udah aja daripada kita pameran <laughs> gitu, mendingan kita udah, udah ya? aja kerja, ya beneran oh, ya. Iya, iya, iya. Nah, itu maksudnya. Pengen mas masukin dong eh, apa logo. Bank Indonesia. <laughs> <laughs> ya kayak ada buku foto yang lucu gitu pas dibuka-buka. Kok ini kayak bener-bener sesuatu yang kayak ada titipannya. Oh, ada logo dinas apa. Wah, wah oke okay, ini buku fotonya. Emang berprosedur pas iya. ditanya emang ini mah pesenan. <laughs> kan apa bedanya dengan kita ngegarap kerjaan aja kalau kayak gitu iya. kan sesimpel itu sebenarnya. Ya, saya emang pada akhirnya semua Apalagi hari ini ya, hari ini itu sangat memungkinkan buat buat kita apa melihat Beragam banget sih sebenarnya industri kreatif ini udah tumbuhnya udah kemana-mana sebenarnya Dan udah. malah kata Jagi, untuk industri kreatif yang di bidang visual sekarang itu, aduh maaf Banyak uh, polusi visual sih banyak. <laughs> Gila sih, kita ya, ya. aja yang di bidang ini gitu ngerasa. Di beberapa ruang aja kita udah ke distorsi dengan banyak banget polusi visual ya. Iya. Sebenarnya udah udah, ah, udah udah lama itu, Mas, kasus itu Mas sebetulnya. Cuman sekarang makin makin keangkat tuh karena medianya banyak. Mm -hmm. Nah, sekarang ya itu alasan kenapa saya kadang-kadang juga ngerasa Males banget lihat media gitu, lihat apa? Lihat med medsos dan itu. Ya. Seharian dua hal ini kadang-kadang males gitu, kayak nggak kepaksa tuh ada. Misalnya, kayak ada ada kebutuhan promote atau apa-apa, ya, ya. misalnya orang orang tertentu, misalnya orang-orang, misalnya kayaknya udah dipromosiin, belum? Kalau misalnya janji nih mau, mau bantu promosi, kalau nggak ingat itu kadang-kadang aduh Lagi males eh. <laughs> karena capek sih ya. Maksudnya, Jackie juga ngerasain lah di saat Jackie bekerja di bidang foto video, kadang-kadang di saat kita melihat. Kalau Jackie ya, di saat Jackie melihat foto atau video atau film atau apa kita te capainya, capeknya kita nggak bisa menikmati sebagai penonton aja iya, itu. yang kita bahas oh teknisnya gini oh ngegarapnya gini. Nah, itu. itu yang bikin capek otak kita itu. Gitu. itu sama banget kayak kita lihat media juga hari ini kan gitu kayak lihat apa tayangan-tayangan gambar ilustrasi gitu, -gitu. Gitu, gitu kita bukan jadi ini ke into, ke ininya ke kontennya kadang-kadang ini -kadang, apa nih ininya nih ini apa nih ini ini pakai apa ya <laughs> eh, ini gimana ya karena emang pasti itu kan pemikiran kita mah analisis ya pasti gitu, riset hal-hal itu, makanya dibatasi. Jadi kayak ya udahlah, kalau kita benar mah memang dengan, lihat apa, istri dengan aja, <laughs> cukup gitu. Soalnya ya kita bilang ya itu sih kadang nggak bisa menikmati sebagai penonton. Kadang-kadang karena kita bergerak di bidang visual itu. Ya kan nilai-nilai eksperimen kita juga ditriggernya kan sama hal oh. ah, itu kan. Ya kalau kita nggak punya trigger ke situ, kadang-kadang eksperimen kita juga. Ya seadanya aja. Seadanya. Ya, itu, seadanya. Sesuai kemampuan yang kita udah punya sekarang, ya udah itu aja. Ya yeah. jadi penasaran di beberapa gambar, kita uh, coba ke Swoke ID nih. Ada banyak gambar atau banyak banget yang berbau dengan serigala. Apakah emang tiap gambar Kang Adi itu harus ada serigalanya? Karena bentar, gambarnya bisa dicium sama ini. Apa saya harus ganti jadi industri kuliner aja? Soalnya jadi langsung ya, maksudnya jadi kepo ke Instagramnya, jadi lihat juga karya-karya yang bentuknya di Instagram anaknya serigala banget, wow banget, wow dong. banget, <laughs> yes. Yes. atau gara-gara ganteng-ganteng serigala gitu? Atau, itu <laughs> Emang ya. ingin menampilkan di setiap karya ada serigalanya atau gimana? Hmm, ya dulu, ya itu sebenarnya mah, kalau tadi kan sempat nanya itu ya. apa si Fox ini tuh apa ya? Hmm? Sebenarnya Fox itu awalnya pengennya serigala si S-nya awalnya T tapi mikirlah secara apa uh, secara manusia pembahasan kan kayak kurang gimana gitu ya kalau serigala waktu itu kayak bentar-bentar panjang ring gitu kan terus atau apa terlalu terlalu apa namanya terlalu simbolik gitu. juga nah, simbolik banget symbolic. gitu tahu maksudnya gitu kalau di apa di, di industri atau misalnya di di orang-orang kan pasti akan ada aneh ya gitu. Dan serigala kalau orang-orang awam bakal tanpa tahu apa-apa pasti ngomongnya oh serigala berbulu domba ya, yang tahunya itu. Jargonya kan, kan yang ngerinya cukup, jargonnya kan negatif. Negatif di, di masyarakat kita ya. Apalagi kan apa e, penokohannya juga lumayan lumayan apa e, bukan ke tokoh yang baik gitu. Bukan hmm. representasi apa ke antagonis. Eh, antagonis antagonis lah gitu ya nah makanya kemarin nggak nggak di apa nggak diangkat tuh si awal-awal itu namanya padahal emang kebetulan S juga nama nama saya gitu kan Setia Andi ya kalau -nya udah S-nya udah Setia Andi aja gitu tapi yang penting uh, gue tahu nih dalamnya apa gitu nah tapi akhirnya nggak bisa dibuka langsung kan si Messi Messi itu apa si penokohan itu Perlahan-lahan kayak oh, kapan nih ya nantilah nanti tapi secara pribadi, kekaryaan saya pasti nggak lepas dari image itu. Sebenarnya apa? Ada irisannya ke toko-toko atau ke si apa? hewan itu gitu sebenarnya tanpa Why? disadari? Hah? Why? Nah, saya juga nggak tahu sebenarnya. Berarti karena suka dengan hewan itu? <laughs> ya mungkin entah, entah secara visual atau secara <laughs> entah secara narasi gitu ya atau secara yang jelas hmm, apa? akhirnya punya punya korelasi dengan yang saya ah, ya akhirnya bisa diterima sama orang-orang dan bahkan saya juga heran sebetulnya nggak pengen tuh maksudnya kayak nggak terlalu di apa digadang gadangan sebagai awalnya kan nggak nggak kepikiran juga maksudnya untuk bisa nggak ekspektasi lah kalau ini bakal jadi sesuatu yang positif pada akhirnya hmm. karena emang tahu situasi juga di kita seperti apa ini kan uh, negara yang cukup susah untuk menemui hewan ini kan kayak gitu nah sekarang tapi ternyata di kampus juga udah mulai waktu itu 2012-2013 tuh kayak orang-orang tuh nggak nggak manggil apa namanya udah mulai kayak Adi adi mana nih Adi kan banyaknya nama Adi serigala. <laughs> andai. Pakai militan enggak? Enggak tahu. Serigala <laughs> milital. Tadi enggak tahu dong. Allah ya Orangnya... serigala milita. Asli itu, deh. Kelihatan itu di kampus. Nah, di serigala. Masih gak kebayang yang sih. Males banget sih. Kan, kan ya kayak apa di di kampus ada beberapa jurusan gitu kan. Kayak misalnya saya juga SIB. Ya? Tahun berapa? 2012. Oh. Lulusnya junior, 2012. Kan. <laughs> Masuknya kita nggak usah bahas. <laughs> Tapi benar itu uh, apa? Ingat tuh kan saya sering main ke beberapa jurusan kayak uh, mungkin mereka banyak mengenal nama-nama adi juga gitu kan. Hmm. Ya udah nggak masalah. Siapa yang pertama sih manggil adi setijalah? Ada tuh teman lah. Kampus kan anak... bang. Masih <laughs> <laughs> ada adi walk gitu atau adi gigi? Adi gigi. Complete. <laughs> Tadi eh uh, apa ya si Anu? ketemu uh, saya gitu kayaknya nanyain si orang itunya, adi mana? itu si adi adi Serigala Oh, iya iya. itu maksudnya diobrolin lagi ke, ke saya waktu itu. ada yang nanya biasa lah ya kalau teman. tadi ada yang nanya kayak kayak. soalnya orang Sunda itu kebiasaan apal muka ya, sesampai gitu. nama kan. Iya gitu. Nah itu mungkin juga tahunya adi doang namanya kan kalau yang tahu nama lengkapnya mungkin kayak yang satu kelas satu, satu studio satu hmm. program studi gitu. oh ini tahu nih adi ini namanya ini gitu. sedangkan banyak banget kan hari ini tuh adi adi mana adi serigala kayak lo ini nasi adi serigala keren sih sebenarnya tapi kok asa gimana <laughs> gitu tapi memang sampai sekarang pada akhirnya kalau saya nggak berusaha mengada-ngada kalau misalnya sekarang wow pengen muncul ini apa tokoh gitu atau misalnya pengen munculin icon gitu Emang dari dulu saya apa bikinnya itu sebenarnya. Cuman nggak ada. Bisa dari nggak yang... sih maksudnya kalau sekarang kita bisa garis bawah ya, atau bisa skip ya untuk penokohan serigala di Kang Hadi sekarang. Cuman untuk dari dulu dulu waktu zaman zaman ngegambar sampai berarti orang-orang yang manggil Kang Hadi Adi serigala itu sadar tentang hal itu. Nah. Karena Kang Andi sendiri sadar nggak dengan gambar-gambar Kang Andi itu ternyata banyak menyinggung hmm. regala itu? Sebenarnya nggak sih. Kalau untuk saya pribadi saya nggak banyak mikir kayak ini bakal jadi sesuatu nih gitu ya. Kayak saya jadi bahasan lah. Gitu. Jadi Dulu e, sampai sekarang aja mungkin kayak karena memang gambar ini karena memang saya merasa ada sesuatu aja di situ. bukannya keterikatan. mungkin ya mungkin ya. Gini. Kayak mungkin saya nanti bulan pertama aja jadi... <laughs> Nah, dari situ sebenernya nggak ada kepikiran, oh ini bakal jadi apa dia bukan sengaja nah, nge -nge gitu, bikin kan. gimmick kan dari nah. dulu bahwa nggak di branding, di branding, gitu, branding gitu. Nah, ya? maksudnya ya. Ini branding. Oh, ini ikonnya ini, kalau oh, ini logo ininya atau misalnya di industrinya logo type-nya ini, logo graf-nya ini. Iya, gitu. biasanya nah. kan udah ada yang bridging dari zaman sekolah itu udah direncanakan. Wah, oh, saya sekolahnya telat gitu. Ya maksudnya. Ya, siapa kan? tahu gitu, karena udah di industri <laughs> duluan kan, wah saya harus punya uh, sesuatu yang bakal diakui. Justru itu, maksudnya kondisi sekolah saya itu kan waktu dulu bukan karena saya uh, sudah paham di dunia industri. Nah, karena saya ada beberapa tahun empat tahun gitu, 4 tahun lebih lah di industri ya di agensi di apalah gitu dulu di sebagai ilustrator. Iya, di ilustrator ya, sama graphic design juga. Nah, akhirnya saya menyadari banyak yang belum saya tahu. Ketika orang lain bisa bernarasi banyak hal Pembaca dan bahasanya kadang tahu, cuman oh ini bahasa kerennya, ah, eh, iya. keren bahasa pendidikannya, sorry bahasa kerennya kadang gitu ya. ya. Ya itu kan kayak misalnya gini aja contohnya. Dulu kan saya terbiasa dengan setiap pagi tuh presentasi, kalau di kantor yes. kan begitu ya, saya oh ya jobdesk kemarin sudah selesai sampai presentasinya segini, e, apa 50 kayak gitu-gitu. Setiap pagi itu dulu, maksudnya kayak sebelum mulai kerja Itu kan pasti begitu kantor. Nah. E, kerasa jadinya ketika ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan, ada yang uh, apa bisa nih kayak tapi kadang-kadang kurang tepat si apa istilah atau si analoginya gitu. Hmm. Nah itu tuh tiap hari kerasa dan kebayang 4 tahun saya berusaha toleransi sama diri saya uh, dengan ketidaktahuan itu ya udahlah gitu uh, nanti aja ada waktunya gitu dan nggak tahu maksudnya waktunya itu adalah dengan sekolah lagi gitu dulu. Nah, akhirnya memilih untuk aspal lagi tuh karena emang udah udah bener-bener wah ini nggak bisa nih ditoleransi <laughs> ini doang gitu yeah. ya maksudnya kasarnya wah nggak berkembang nih yeah. kalau misalnya saya bertahan dengan posisi saya seperti ini gitu. yeah. jadi udah-udah jawabannya ya itu satu-satunya udah nggak bisa lagi kayak ya baca buku baca buku saya di industri yang yang cukup baik waktu itu, maksudnya ruang lingkup yang baik ya baik karena cara kerjanya dia juga bagus, kayak misalnya kalau sekarang mungkin kayak nggak tahu ya, pemahaman terhadap buku-buku referensi itu cukup di internet kalau, yeah. saya. kalau saya dulu kan harus beli dulu 500 ribu kalau gitu. yeah. saya biasanya ke toko buku, baca dulu bentar, nah, oke okay, nah, kita misalnya cabut misalnya yang sering ke Gramedia <laughs> tuh cuma yeah. baca buku doang, hmm. baca grafisnya kadangnya gitu. belum dibuka juga disobek dulu <laughs> Ya, tapi kita seangkatan. Kita dihidup sejaman itu. Sejaman. Ya emang gitu. Maksudnya, kita tuh merasakan e, susahnya dapat industri yang apresiat sama kita tuh hmm. kan begitu. ya Hari ini kan mereka nggak tahu industri-industri yang, yang apa bersentuhan sama kita. Hari ini taunya itu tuh tidak bermodal. Gitu tahunya ya udah gitu, gue ada di internet lihat apa, pintarnya siapa selama ini proses yangnya, belajarnya padahal ngari, ya. kalau saya mengalami itu selama beberapa tahun, 4 tahun, lima tahun tuh ngerasa banget kayak beli beli apa, ngasih kopi di referensi gitu ya hmm. kayak sejuta gitu tiba-tiba habis buat beli buku doang satu gitu walaupun misalnya secara visual atau secara Trigger itu enggak enggak semuanya bisa diserang. Iya, kita hanya bisa pemahaman yang dicari kan iya dan kita jadi tahu kan sebenarnya perkembangan itu seperti apa. Nggak yang lewat internet kan dulu. Internet itu kan benar-benar udah jalan, oh, jalan jalan pintas. Iya, jalan pintas dan nggak baik kalau dulu tuh. Dan kalau misalnya sekarang pun jadi cuma ngasih untuk teman-teman yang nonton bahwa Internet itu emang bagus, untuk hmm. kita cari ilmu bagus Cuman tetap yang namanya kita sebagai pelaku sesuatu lah ya Pelaku di bidang apapun itu Kita butuh belajar basicnya Kalau kita nggak pegang basicnya, wah kita bisa berantakan ya, Maksudnya bukan di bidang kita aja Banyak yang terlalu banyak ngambil jalan pintas Yang penting bisa jadi sesuatu Padahal ya, jadi sepakat dengan senior-senior bahwa apapun bidangnya Kuasai dulu basicnya Benar, benar, bener-bener apalagi sama yang ibaratnya tes ya kita juga kan sadar hal ini kan apa ya perlu perlu dipertajam gitu kan mm. kayak gitu. nah kan kalau sekarang kan kayak ibaratnya ya kita lihat di online tuh udah udah banyak banget yang yang ngeliatin bahwa ini tuh segmennya kemana ini kemana kalau dulu kan nggak ada mm. kita harus masuk dulu ke ruang yang besar ke semuanya nah. kadang klien yang menentukan kita ya, gimana ya Makanya itu, kalau kita berargumen tanpa ada apa ibaratnya referensi yang jelas gitu. Wah, udah mati gitu. Ya kayak mau oh, ngapain? Nah, makanya kan perlunya dulu kita masuk ke ruang-ruang itu, kayak Gramedia, toko-toko buku kayak gitu. Ya kan akhirnya kita punya ini, punya referensi yang tepat lah gitu buat oh emang ini begini, kayak gitu sih. Seminimalnya kan kayak apa yang nge trigger itu emang sudah apa? Sudah bisa dipertanggungjawabkan secara eh, apa? pribadi gitu, iya. apa yang lo lakuin dan emang eh, Kang Adi ngerasain gak sih di bidang Kang Adi di dunia gambar ini dari dulu sampai zaman sekarang kenapa Jackie bilang basic itu penting karena eh, sama gak sih sama kayak Kang Cis bilang bahwa di dunia fotografi lu dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya teknik itu sama Iya, benar. yang beda itu kan pengembangan <laughs> dan medianya pengembangan, aja. media, sama Hmm, apresiatornya kali ya hmm. yeah. Soalnya dia yeah, blari kan itu Bener-bener udah harga mati guys sih kalau misalnya kita bener, bener di bidang apapun itu basicnya dulu Kuasai karena yeah. di saat basic kita udah Pegang blari kan kita udah Mengerti secara teknis dan bisa yeah, pasti. Secara teknis jadi Senggaknya. Kita itu bakal berangkat dengan Udah ngebahasnya tentang ide Tentang apa teknisnya udah biarin berjalan Aja nah itu menarik tuh Kayak dulu waktu apa ya saya ada di industri itu, tuh, kayak misalnya, selain daripada saya mencari referensi yang tepat kayak gitu-gitu. Kejadiannya juga mengalami kalau di industri itu memang yang test dulu, tuh. Oh iya, seriusan. Jadi sehari itu bisa dibilang status gambar sih. Iya, Gambar apa? Gambar, gambar itu, gambar apa? Macem-macem gambar gitu Apa ya namanya buat Mungkin kalau istilahnya buat ini apa Buat Tes Tes apa namanya Skill ya kayak. Mm -hmm. Tapi memang Sebelum masuk ke industri itu waktu itu saya Ada di industri yang Cukup Apa namanya nge jadi bagus ya Karena Sebelum memang benar-benar dinilai Sebagai ilustrator Ya situ tiga bulan dulu memang di di tes dulu karena waktu itu kan susah nyari orang-orang hmm. kayak kita. Gitu. Nah di tes dulu selama 3 bulan lebih bahkan mungkin bisa dibilang belajarnya mah sampai terus-terusan. Jadi apa dulu tuh sebelum ya, jadi Tiga bulan ya? tuh di tes dulu, tes dulu gambar. Oh. Karena kan skillnya di situ kan, skill mampuannya di situ. Dan nah, biar otak juga nerima dulu gambar-gambar itu kayak gimana aja mungkin itu, itu ya basic. Kayak apa? anatomi kayak gitu kan anatomi tuh bisa serat apa sebulan tuh terus terusan gitu terus digambar sehari bisa seratus gambar bayangin ini kali sebulan <laughs> sebulan berapa gambar ini? udah numpuk Jadi, aja gini? Ya. tuh alasannya Jacky nggak bisa gambar <laughs> harusnya sehari seratus gambar diliatin <laughs> itu udah dikoreksi tuh kalau dulu kayak di sama leadernya tuh leader agensi tuh uh, apa ini kayaknya kenapa enggak pakai sandal gitu. gitu? Kayak gitu, gitu tadi. Senang, tadi <todosan> <Terus> senang Ini gitu. Nama karena ya, jadi enggak nyalain sih. seniornya Kang Adi pada zaman itu melakukan tes itu karena Kang Adi berangkat udah sebagai orang yang enggak boleh salah. Enggak boleh salah karena udah di dunia industri. Iya, itu harus ada al alasan yang jelas. Mm. gitu. Makanya. kalau enggak kayak gitu, enggak bisa ngikut. Iya, tapi alhamdulillah tuh sudah tiga bulan, tiga bulan dites. Abis-abisan itu udah, udah saya Duh. juga udah bingung. Eh asli kertas itu udah udah habis Malas, itu dari kantor tuh udah udah habis sama sama saya tuh udah di kantor udah berapa tim tuh udah udah bingung lagi nih apa ngurusin gambar apa lagi asli. gitu nah, emang sama so, <laughs> <laughs> iya, iya. udah apa, sampai, udah, sampai udah enak banget udah udah aduh tiga bulan akhirnya ya udah maksudnya masuk ke ke wilayah itu lebih ke profesionalisme ya maksudnya kayak cara kerja ilustrator gimana gitu. Itu dunia kerjanya ya maksudnya kan kalau sekarang kan kadang-kadang orang nggak tahu ya kayak skill uh, maksimumnya seperti apa sih yang libatin Ya berarti emang Uang, Berarti bagus banget di saat menang, ya. setelah di industri itu Kang Adi memutuskan untuk sekolah. Yeah. Karena di sana adalah tempat kita salah. Maksudnya mencoba-coba kan bener yeah. kan? Yeah. Malah, yeah. Karena kalau misalnya kita berbicara industri karena di industri karena pengalaman tersulit apa sih yang dialami sebagai ilustrator entah setelah jadi Swag ID, Swag sebagai brand atau misalnya dari yang dulu sebagai apa? ilustrator? Apa ini? <laughs> yang tersulit. Yang tersulit. Kalau yang tersulit buat istri jadi tahu dapatin gak itu sulit. <laughs> cuman sebagai ilustrator, ya, ya. apa ya? <laughs> kayaknya kalau sulit sih maksudnya tantangan ya, sebenarnya sulit itu bukan sesuatu apa, cuman aduh effortnya untuk ngeberesin masalah itu tuh integrasi, sih kayak apa ya karya sih, ya. maksudnya kayak saya bilangnya kalau ilustrasi atau desain itu kan karya kalau buat saya versi saya tuh. Jadi yang sulitnya kan kalau misalnya demandnya ini dari orang dan spesifik ya lebih mudah gitu kan kayak ya lu nggak usah ribet mikirinnya, lu tinggal gambar, tinggal bikin desainnya, udah. Nanti gua yang ngurusin itu kan kalau kalau di industri yang sebelah aku ini kan caranya. Nah kalau, saya, eh, kalau di sebelah saya kondisi saya kan sebenarnya yang susah itu saya harus mikirin integrasi Semuanya. Juga. Ya dari dari mulai oke. Okay, Mau yang mana dulu nih di front nya, misalnya kah yang jadi front nya atau grafik desainnya kah, atau misalnya font type nya kah, atau apanya lagi gitu ya? Dan gak mungkin semua bersuara teriak. Ah mungkin itu Satu gambar itu komposisi kan juga gak harus satu bidang ya, tapi cocok. jadi sendiri, ada memang begitu kan? Jadi effortnya adalah ketika kita mikirin. Nah yang susahnya adalah ketika orang hanya menilai dari satu hal. padahal kita mikirnya udah sampai kemana nih? berarti uh, kesulitan itu merasa, nah, kangen dia merasa kalau misalnya ketemu orang yang melihat karya kita hanya sekedar gambar, ya itu agak susah ya. ya. walaupun nggak dipungkiri ya karena apresiasi karya itu kan ya, output apa ya gitu, iya. kan? tapi kan kita akhirnya eh, apa? karena merasa ada effort tertentu di di prosesnya ya udah kita maksudnya. Uh, punya ekspektasi jadinya. Mm -hmm. Nah, ketika itu tidak terjawab ya, kadang-kadang agak nyelak juga ya kalau tadi ya, jake Benar, -benar. Ya. sih, kayak misalnya bahasa umumnya nih teman-teman di saat uh, teman-teman kayak Kang Adi ini diomongin, ah udah kamu mah tinggal gambar gitu doang, dak? Nah, nah. Itu agak PR. <laughs> ya, itu doang. Itu doang ya Jadi agak PR. Itu ya. lebih menyakitkan daripada kita dibayar murah. Jujur, jujur, jujur kalau tadi aja. Kan? Ya, oh. karena gini kan sebenarnya kayak gini aja, kalau kita mikirnya sesimpel itu, Kenapa manggil kita? ah Maksudnya bukan kenapa manggil kita, mendingan kalau saya kan udah sepakat dengan orang-orang tuh bisa ngegambar, hmm. udah gambar sendiri aja, atau iya. minta minta anak kamu, atau minta siapa tetangga yang bisa ngegoreh, ya bukan gambar juga iya. itu. Gitu. tanpa mikirkan integrasinya seperti apa atau misalnya dampaknya seperti apa terus moralitasnya ya, moralitas. moralitas sosial budaya ya sesembut pun itu sebut <laughs> <kamar>. <laughs> <laughs> <laughs> gitu kan nah, akhirnya kenapa sih uh, apa bisa diambil sesimpel itu kadang-kadang kita juga kan luput dari dari apa yang harus dilakukan ya makanya tadi terjadi maksudnya sebelum kita ngomongin perihal yang simpel itu gitu kayak cuman berapa jam ngerjainnya gitu? Itu mah gampang lah sekian. Kok kita ngobrolin dulu yang bener-bener. Tapi ngebangun fondasi ya, itu untuk betul. jadi sebuah gambar itu yang kelima. Kan? Gitu. Kayak kalau kita mikirin, kayak misalnya mau gambar serigala aja. Serigala ya udah serigala doang. Simple. Tapi kan integrasinya kemana? Kan? Itu yang, yang nyambungin warna. Iya, warna terus kayak. Garis. Iya, belum Kayak, liunya, kayak gimana? Ah, kayak, kayak orang seni rupa kan? Bahasa orang seni rupa nih ya seorang seniman seni rupa akan menemukan garis mereka sendiri iya. Asli. oh gimana sendiri? saya oh, ya ya. nonton youtube orang lain saya <laughs> dapat itu dari youtube iya <laughs> <laughs> ya, makanya soalnya orang seni rupa udah sampai ngebahas kalau di, ngegambar, garisnya beda beda kita kan yang di orang ya? media lain nah, ini sisa ruwa makanya nah, saya, sejauh ini saya bikin workshop saya pernah, uh, sampai sekarang uh, punya kurikulum ya, punya apa Soalnya pernah bikin tempat flash, lah gitu ya. Pernah hmm. bikin program flash juga, gitu. Uh, dibantulah sama teman-teman pengajar buat bikin tuh kurikulumnya, kayak uh, apa buat kalau saya bikin workshop apa tuh, emang nggak sembarangan. Nah, dari situ, uh, apa namanya? Sejauh ini sih, diminimalkan jangan ngebahas teknis karena hal itu akan memberatkan gitu. Kayak misalnya, ya, gambarnya harusnya gini, atau misalnya garisnya harusnya gini. Walaupun ada, itu hanya cuma dipatokan aja, nggak, nggak yang jadi, lu harus begini nih, hmm. nggak karena nggak akan berhasil. Maksudnya kayak garis orang beda-beda, orang, gitu kan. orang kita aja apa? seniman itu beragam kok. Maksudnya yang maju, yang gini ada, yang gini ada gitu, yang yang maksudnya maju dengan konsepnya dia itu jangan ngeliat, itu maju. yang hebat ya, okay. maju dengan konsepnya dia, iya, dengan berikut dengan teknisnya kan, kayak garisnya seperti apa, warnanya terus, gegasanya apa, nah minimalnya itu ajalah gitu kan kalau belajar kan jangan-jangan jauh ke value ke uh, apa namanya budayanya seperti apa terus cara pandang orang buat nilai ya, itu ya, ya. jangan jauh ke situ udah aja apa ngebahas tentang si sininya bagaimana lo garisnya gitu hmm. simple kan yang pentingnya kalau misalnya kita ngedidik orang itu lebih ke cara gimana caranya kamu bisa menyampaikan gagasan kamu maksudnya apa yang ada di kepala sama dengan apa yang sudah jadi gambar ya, gitu kan gak? sebenarnya sepakat gak? disepakati aja gitu karena kayak di fotografi pun kayak misalnya kata senior Jaki bahwa gambar bagus itu kalau misalnya yang di otak kita sama hasil kita sama ya, gak lebih gak kurang itu kalau ya seminimanya kan apa yang akhirnya kelihatan sama garis kita ya udah sepakati bahwa hmm. ini uh, hasilnya... Emang kita pengen bikin kayak gini. Nah, gitu. Kalau terlalu bagus kan itu kecelakaan. Hejir ternyata terlalu sebelum pernah di luar ekspektasi kan. Iya, makanya. Nah yang paling penting kan buat kita kalau yang buat belajar. Kayak saya dulu aja uh, repot kalau di tes teknis ya. Wah itu repot bisa makanya mungkin sekarang saya nggak mau ngebahas teknis lagi gitu karena saya ngalamin itu. Seratus gambar sehari. Wah Tapi es habis, segala macam habis buku sendiri udah habis. Nah, tahu effortnya seperti apa, dan tidak semua orang bisa nah, melewati itu. itu makanya Waduh, PR juga nih yang mau niatnya belajar bener, dikasih yang kayak gitu, kayak mau perang besok aja gitu. Wah, Se sedangkan Kang Adi, belajar itu karena emang diperuntukkan untuk dalam tiga bulan harus bisa sebagai alat perang, kan? Ya, itu, itu Beda kan penempatannya Beda. itu, ya? Beda. Beda. Beda. kecuali emang ada orang datang ke Kang Adi, Kang besok saya dapat kerjaan 1M, saya harus bisa ngegambar, beda dengan yang beda, kayak gitu kan? Beda, beda. Beda tapi kan jarang banget ya. Ya nggak mungkin juga sih. <tuk> ada proyek 1M, mendingan di orderin ke orang. <tuk> Datang minta ajarin, saya punya proyek satu m ini yang ngasih 1M siapa? <tuk> <tuk> yang dipertanyakan itu. Mendingan udah 1M mah? Mendingan kita ngajar orang-orang? 100, eh? kita dapat 900. Makanya? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Jarang, tapi yang kayak gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya emang kita ngededek teman-teman yang di bawah kita itu lebih ke yang penting, gagasan kita nyampe jadi sebuah karya dulu deh. Jangan terlalu ribet-ribet, kayak gimana. Keraslah, kayak dosen juga pasti dia gak tega sebenarnya Kayak, ayo bikin ini, Nirmana sebenarnya gak tega juga pasti dia ngeliat begadang begadangan ngeblok ini apa pakai tinta Cina. Wah, ayo, iya, pasti. sebenarnya gak tega pasti kan, apalagi kalau digeber buat target tertentu pasti makanya saya nggak rasain, waduh kayaknya jangan deh kalau terlalu ke teknis, kalau ke hal-hal yang sifatnya ini sebenarnya akan menyesuaikan dengan kapasitas apa namanya orang-orangnya, -orang. hmm, orang orang-orangnya, jadi sudah kita mendingan bahas yang lebih ke fundamental, terus hal-hal yang sifatnya nge-bridging ke nambah nilai ke karya-karyanya, gitu kayak gitu. Belarudi, apa emang gak, ya semuanya juga yang tadi Kang Adi ceritain ya, alhamdulillah kita punya frekuensi yang sama ya maksudnya dengan lintas bidang pun. Hmm. dengan industri kreatif ini bahwa masih banyak PR yang harus kita uh, kerjain bareng-bareng gitu bukan hanya sebagai uh, berkesenian entah sebagai sosok apanya tapi lebih ke PR dalam bidang industri kreatif ini aja sebenarnya banyak yang harus dikerjain banyak banyak banget sebenarnya banyak akhirnya kan juga kenapa saya milih untuk hal ini karena saya tahu sebenarnya di sini tuh banyak yang harus dibenahi banyak yang uh, apa bisa di di upgrade lagi lah untuk untuk ya. dunia ini gitu untuk bisa ini. banyak yang dieksplor ya termasuk sistem kerja ya termasuk sistem hmm. karena karna... patokan kerja benar di industri kita ini masih belum ada patokan yang sebenarnya kayak gimana kan ya. semua punya rule sendiri sendiri Sebelum biasanya Kak. akhirnya sekarang begitu sebenarnya mungkin kalau dulu bisa ber apa ya, berkaca ke yang dulu sih kalau saya lihat sebenarnya bisa dibilang lebih tertata, ya, gitu, sebetulnya, lebih. Walaupun segelintir orang aja yang bisa masuk ke dunia itu. Ya. Yang kayak saya tuh udah dapat ruang itu tuh, anjir lu, e, apa, beruntung banget lah, gitu. Nah, tapi kan, e, sisi positifnya hari ini, sebenarnya orang-orang juga lebih terbuka untuk melihat peluang dan potensi hal itu. Gitu. Cuman, kerapihan dan sistematis kerjanya itu yang mungkin lebih ke apa ya, E, gimana nih caranya kita bisa benar-benar dibilang dikatakan industri Karena kan ternyata benar, kan misalnya pajak mah tetap jalan Iya nah, itu. Oh, kita, kita cuma, punya ruang, mau kita enggak ya tetap Karena kan itu, pada akhirnya kalau kita nggak mikir ke situ kan Ya mau gimana gitu, kita eh, yang penting dapat uang hari ini tapi nggak mikirin Masa depan kita kayak uh, gimana Terus juga apa yang terjadi di industri sebenarnya itu kayak gimana gitu. enggak PR sebenarnya Ya semoga juga dengan konsep hari kenalan ini uh, kita sama-sama menyamakan frekuensi dan kita sama-sama menyelamatkan salah satu cara atau gagasan untuk menyelamatkan industri kreatif itu sendiri. Gitu. Iya. Dan Karena aman. apresiasinya ya banyak yang dilupakan itu. Iya. Itu. Pajaknya diterima, karyanya diterima, orangnya enggak. Iya. Dengan Itulah yang terjadi di industri kreatif. Orangnya kadang-kadang kemerosotian. -kadang Hilang gitu, di telan bumi ya itulah susahnya kita apa jadinya tidak tidak si subjeknya ini nggak nggak bener-bener bisa jadi figur ya ke hanya segelintir lah yang bisa sekarang kalau misalnya kita dibilang terinspirasi dari orang-orang tertentu ya segelintir lah karena pada akhirnya ruang itu juga susah di, dibaca ya si perkembangnya seperti apa terus ditembusnya juga susah apalagi kan ruang-ruang kreatif ini punya cara kerjain sendiri setiap iya. orang itu Kau jangan kan ruangannya tiap individu yang menjalankannya aja punya sistem sendiri. Iya itu yang kita enggak kan nggak bisa kita apa e, nyalahin sistemnya iya. gitu kan? Wah lu nggak memasyarakat banget. Makanya orang begini kok cara kerja seniman bisa iya. gitu. Makanya yang lebih paling pantas itu bukan nyari perbedaan kita apa, tapi nyari kesamaan frekuensi kita di mana. Biar kita bisa satu suara. Duh. Suara kebenaran. Kayak nutup acara naon Udah belum ditutup juga. Nah sekarang dari tadi kita ngebahas tentang Kang Adi sebagai industri bergerak di bidang industrinya nya Kang Adi bergerak di bidang berkeseniannya di dunia seni rupa ini. Ini juga pengen tanyain. Kang Adi melakukan uh, uh, maksudnya Kang Adi di dunia seni rupa ini Uh, pernah kepikiran melakukan gerakan atau membuat sesuatu enggak untuk uh, masyarakat. Hmm. Ya, dasarnya pengabdian masyarakatnya lah. Apa ya? Contohnya kayak kalau masih buat masyarakat sih saya masih berpikir kayak kayak pelatihan-pelatihan kecil gitu ya. ya, ya. ya itu sih sebenarnya udah jalan dari 2013 eh 2000 berapa sih? 2017an lah 2016-2017. Sebenarnya dimulai dari situ sebenarnya kecil-kecil udah mulai uh, ke kampus juga mencoba buat berkontribusi pada waktu itu kayak ya dari beberapa apa pelatihan sederhana lah gitu kayak ya. kuliah terbuka kayak gitu hmm, kayak gitu nah cuman akhirnya membuka peluang lebih lebih masif ke masyarakat kayak uh, untuk orang-orang awam terus buat anak-anak juga kadang-kadang gitu nah 2000 melalui sih pandemi kan <laughs> 2019 saya hafal banget 2019, karena pada ya? eh 2020 2020 Maret, awal ya iya Maret, karena saya hafal banget 2020 itu kalau 2019 masih banyak kerjaan kalau 2020 sudah nah. sudah kenyang <laughs> ke gigis <laughs> kerjanya iya 2020an ya 2020 2020 nah pokoknya de 2018 2019 itu sebenarnya kita udah udah mulai bahkan in udah in ya udah in iya, udah bahkan dari Sebenarnya kan dari gerakan personal itu kemudian jadi cukup menarik buat teman-teman sekitar gitu Kayak yang dari satu frekuensi kayak Emang orang hayang atau bijiin ke acara gitu Tempat ruang Ya, nah disitu sebenarnya e, udah udah kepengen banget tuh apa, bikin ruang buat teman-teman gitu Cuman kan yang selama ini yang, yang kasarnya yang saya share ke wilayah masyarakat tuh kayak apa yang saya lakukan kan sekarang gimana caranya buat orang-orang yang bisa masuk ke situ buat bisa diterima sama masyarakat juga kan itu lumayan ya, ya. kayak kayak saya pribadi aja uh, apa? harus harus nyari dulu apa namanya riset panjang juga gitu nah tapi udah ketemu tuh waktu itu si jalannya seperti apa mau dibikin kayak workshop uh, barengan gitu terus kayak ber apa? Bersesi gitu kayak misalnya uh, ini berapa ini berapa nah, mungkin kedepannya akan akan dibuat seperti itu kasus khusus ya. kayak uh, gitu ya yang mana selain diri saya lah nanti maksudnya biar teman-teman yang banyak variasi ya, banyak input lah untuk teman-teman ya, yang ikut bisa ngejawab juga kayak keinginan salah satu teman terus kayak teman-teman yang uh, tertarik dengan dengan bahasan konteksnya seperti apa yang yang senang sama acaranya lah terus yang senang sama dengan apa namanya Outputnya dan seperti apa, udah, udah kayak gitulah nantinya. Dan jadinya berberu wadah, bikin wadah untuk ya, seni rupa. Karena kan gitu, maksudnya kalau ada pertanyaan pernah beberapa kali, eh bukan beberapa kali sih, pernah ada satu kesempatan kayak dengan salah satu irisan industri, kalau misalnya industrinya di industri seni rupa juga kayak pentingnya ngapain gitu untuk kayak gitu bikin-bikin acara di luar katakanlah di luar pendidikan formal ya ya penting orang semuanya nggak bisa, eh nggak bisa semuanya dibahas di kampus kan. Dan nggak semuanya bisa mengenyam ya, pendidikan kampus. Ya itu, itu paling utama. Cuman kan sekarang orang-orang eh, kan tahunya udah gitu sesimpel. Kalau mau jadi ini masuk ke kampus balik, kampusnya bingung. ngapain hmm. itu cuma belajar tentang sesuatu yang sistematis dan akademisi banget kan sebenarnya ya. kampus itu fungsinya. Itu. kadang, -kadang ya, lebih tertata lah kasarnya. Kadang-kadang juga Nongkrong jadi hmm. <laughs> nongkrongnya giat, ya, ada semester. jam kelas malah nggak masuk. <laughs> ya, ya ini mata kuliah ini berapa semester nongkrong berapa semester gitu <laughs> <laughs> itu sih yang, yang paling lumayan lah. <coughs> berarti kesadaran untuk ke masyarakat aja sebenarnya udah mulai timbul dan emang udah dijalanin kan sebelum udah, corona sudah. jalan itu. Terakhir kan juga sempet apa? Uh, saya belum. Kalau awalnya saya bisa berangkat dengan apa ya, Ibaratnya dompet sendiri lah ya, apa preparing bisa sendiri lah, wadah gua gua apa? <laughs> <laughs> maksudnya kayak wadah-wadah sendiri eh. gitu, ruang sendiri, kayak persiapan pribadi. Nah, maksudnya kalau kayak eh, apa sih namanya? Kemarin-kemarin udah udah mulai kayak misalnya sekarang kita kita ngomongin ke wilayah yang lebih bukan tentang kita nih, bukan hmm. tentang dan yang pengadaannya udah bukan lagi kita gitu. Yang dulu kita mah harus ngukur dulu ya misalnya bikin workshop teh. Kala uang, uang ini harus bisa disisihin ke sini nggak ya. gitu kayak gitu. Padahal maksudnya eh, orang teh nggak tahu kan ya kenapa dia bayar teh. Ternyata si kalau misalnya dikatakan kita banyak tuh orang-orang dan seniman yang bisa berkontribusi ke masyarakat dengan irisan pemasukan dia gitu. Iya. Nah, saya, ah, saya juga belajar dari situ dari beberapa teman terus. Uh, kalau sekarang alhamdulillah nih, maksudnya udah ada mulai yang ngerti. Kalau misalnya uh, kita memang apa itu effort dihargai gitu. Yeah. Kalau misalnya uh, akhirnya kita jadi modalnya juga lumayan tambahin gitu kayak gitu. gitu. Kebantulah. Kebantu lah. Kebantu. Gak terlalu repot okay. dengan apa ruang kita sendirilah atau kapasitas kita sendiri gitu. Itu pengabdian masyarakat. Sekarang jadi pengen tahu berapa. Seberapa pekanya Kang Adi, kalau oh, misalnya Jaki kepoin Instagram, Instagram updatean dari swag ya. Uh, seberapa peka sih untuk Kang Adi berkarya untuk apa ya? Berkarya karena kejadian-kejadian yang terjadi di masa ini. Seberapa peka ya? Hmm. apa ya peka? Jadi maksud Jaki uh, harus ada apa sih Kang Adi bisa? Jadi, oh saya bakal ngebikinin gambar tentang kejadian ini. Ah, nggak apa sih. Sebenarnya gini ya, e, banyak sih sebenarnya keinginan mah dari dari dulu sampai sekarang. Karena kalau saya kan berangkatnya dari ruang yang cukup kompleks ya, kayak misalnya yang lu lakuin tuh harus beralasan gitu. Nah, kayak misalnya kalau nggak nggak beralasan dan nothing dan nggak sense gitu buat prioritas kita aja. Jadi kadang-kadang nggak nggak nggak terlalu penting buat dilakuin kadang-kadang dihindari lah gitu nah ee, terkait sama si itu si kejadian-kejadian kayak gini kan banyak banget nih kayak saya kemarin juga sempet ada beberapa kali isu tentang luar kota ya luar, luar Bandung lah si lombok kayak gitu ditutup juga. juga e, apa yang kemarin baru kan luar Indonesia malah kan Palestina kayak gitu nah ee, Sebenarnya kan selama, selama kita ngukurnya itu make sense dan realistis, saya sih pengen aja terlibat gitu ya, pengen, pengen aja bikin sesuatu. Cuman yang yang kadang nggak bisa di apa, diprediksi sama kita adalah dampaknya akan kayak gimana. Kalau karya sih, saya sih bisa mungkin pengen sih bikin, pengen, pengen berkontribusi lah untuk momen-momen untuk yang memang... Yang sedang terjadi. Eh, eh, yang mungkin juga bisa kebantu atau kayak gimana ya dengan adanya. Cuman kadang-kadang kapasitas kita juga jadi realis apa harus harus realistis, eh, realistis buat uh, kalau ini tuh akan berdampak sih gitu. Tapi untuk ya kalau misalnya kita berbicara dengan kayak gitu, untuk tangan kita bergerak. Untuk buat sesuatunya aja itu butuh sesuatu alasan yang mungkin kita nggak pernah ngerti ya maksudnya uh, untuk banyak kejadian penting tapi nggak semua kejadian kita bisa melakukan iya, ya, gak, itu nggak kan. in, lah ya, ya uh. itu. Jadi ya apa ya? Kalau misalnya karena kalau kayaknya seniman begitu ya, dia akan akan akan peka sama hal yang sifatnya beririsan sama dia apalagi kan sekarang. Yeah. Yang nggak penting, berita-berita nggak -berita penting itu tiba-tiba ada ada di beranda kita, kan. Hmm. Gitu. Apalagi yang sifatnya lebih lebih mendasar dan sangat logis untuk kita. Ada kita di harus situ. ada di situ. Hmm. Iya maksudnya kita harus terjun secara langsung. gitu ya, kan berbener -ber kadang pilihan yang kadang pasti Gak usah ada alasan apa apa. Cuman karena keadaan pun kita bakal bisa. Oh saya harus ada di. Pasti, situ. pasti itu pasti ada. Cuman ya itu tadi kan lagi-lagi kan kita juga harus realistis dalam dalam arti uh, di fase dan di apa di sisi kita tuh, uh, kita tuh akan membuat apa dan uh, dampaknya akan seperti apa gitu, entah secara moral dan secara kita berdiri apa. di posisi yang mana. Ya, itu, itu jadi, jadi penting sih, ya. Tapi kan sejauh ini kita ngomongin tentang apa ya, sama-sama manusia, hal-hal hmm. itu juga udah sangat mendasar banget gitu kan. Hmm. Ya, Kepedulian lu pendulian kita nah, aja, kalau kena gempa, masa lu Allah. Nggak, nggak tahu kok orang-orang tuh bakal kayak gimana perasaannya kayak gimana itu sih sederhana itulah untuk bisa ngerasain gimana yang dirasain orang sekarang yang terakhir Jackie pengen nanya karena tadi misalnya Project yang kita bahas tentang kepekaan seorang Kang Adi atau swok benar-benar untuk karya-karya yang kepekaan tentang yang terjadi di lingkungan kita sekarang itu kayak gimana teman-teman bisa langsung kepoin poin aja di instagramnya swok.id ya swrks oh swrks tuh ada tuh di belakang tuh kayak di sini nah swrks.id idn oh idn idn itu mau ya Indonesia Negara banget, soalnya kata. kemarin juga salah satu karyanya Kang Adi diajak kolaborasi, jadinya ya dengan salah satu ya, lembaga. Ada, ada lembaga yang kira-kira bisa sebutin itu ACT, jadi eh, itu tadi. <laughs> <laughs> dengan lembaga generasi dan alhamdulillah dapat apresiasi juga ya. Alhamdulillah, yang enggak pernah direncanain bahwa untuk mendapatkan sesuatu enggak, karena emang kepekaan seorang Kang Adi untuk uh, melihat apa yang terjadi pada saat itu, kan? Um, yeah dan saya juga melihat sudah beberapa teman-teman saya juga di sirkus saya juga banyak yang yang mencoba cuman mungkin kan yang kita ini irisannya mungkin harus di, lebih di in lah sama saya juga mikirnya gitu kemarin tadi karena kalau apa ya sadar posisi juga gambar tuh kan di, di mata masyarakat kita itu bakal beda-beda ya tapi ya itu alhamdulillah kemarin bisa dapat Awalnya niatnya sih ya udah cuman karena tahu kapasitas nggak hmm. mungkin saya pergi ke sana ya gitu uh, apa namanya ya udahlah ini mas saya bikin aja untuk untuk media edukasi kah atau media uh, kesadaran kan? aja uh, terus kesadaran pribadi atau apa gitu bikin nah akhirnya tiba-tiba ada ada apa tanggapan yang alhamdulillah tuh jadi positif nah, gitu buat diproduksi jadi jadi sesuatu apa, gerakan malah nah sekarang yang terakhir yang menjadi pertanyaan sebagian sebelum menutup uh, pesan untuk teman-teman yang pengen bergerak di bidang uh, ilustrator atau di bidang seni rupa ini apa pesan? Ya, ada semingguan pesannya sama saya <laughs> oh, oh nah. apa ya apa ya guys apa ya guys pesannya sebenarnya <laughs> tiga motivator gitu uh, apa ya berkarya mah ada sebenarnya tentang ruang karya-karya berkarya aja maksudnya jangan uh, pikirin embel-embel belakang pikirin tapi ya, bukan jadi nomor satu bukan jadi nomor satu maksudnya pikirinlah uh, visi gambaran besarnya gitu karena gambaran kecilnya kadang-kadang terlalu repot gitu buat di ya kadang-kadang kita kan apa ya harus belajar membaca visi lah gitu, hmm. ke depannya seperti apa soalnya semua hal itu kadang-kadang tidak bisa terjawab hari ini hari ini saat ini juga kadang-kadang susah jadi kita jawabnya di masa depannya aja kalau masih hidup. Jadi buat teman-teman yang pengen bergerak di bendang seni rupa cukup berkarya Karena banyak banyak hal yang emang kita nggak bisa jawab untuk saat ini ya. Tapi mungkin jawaban-jawaban itu bakal datang di masa-masa yang nanti Ya, masa-masa yang nanti Terus juga kadang-kadang jawabannya bukan dari kita Sepakat Dan obrolan ini sebenarnya seru banget Dan kalau misalnya uh, kita tutup dulu mari berkenalan episode kali ini Sampai ketemu di Narasumber berikutnya Dadah Nuhun, Nuhun.